selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan semara surat firgo di bulan Januari tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat sotera malam zodiac firgo di bulan Januari tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di kartu kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacanya. Untuk kesehatan seorang pirgo di bulan Januari adalah 4 of salt, ataupun 4 pedang Secara umum, 4 of itu diartikan perlu melakukan suatu refleksi diri, menenangkan diri, menenangkan pikiran ataupun fitnik untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Jadi di sini digambarkan untuk kesehatan seorang pipo di bulan Januari tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini diakibatkan kelelahan di dalam bekerja terlalu memaksakan diri di dalam bekerja terlalu memaksakan kehendak serta terlalu menguras tenaga yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan disini disarankan kepada seorang Virgo baiknya melakukan refleksi sendiri, menenangkan diri, serta menenangkan pikiran, ataupun refleksi untuk mendapatkan kesehatan dan beban pikiran yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umum Queen of One itu diaplikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan di disini menggambarkan Kesehatan seorang Virgo menurun di bulan Januari tahun 2021, di mana disini seorang Virgo perlu melakukan refleksi diri menenangkan diri, yang di mana disini seorang Virgo akan didukung dan disupport serta didampingi oleh pasangan, yang merupakan pasangan Virgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: The lovers, secara umum, the lovers itu diartikan percintaan, kecintaan, menyayangi, disayangi, ingin menyayangi, dan sesuatu yang berjalan dengan baik. Dan jika kartu dalam kita gabungkan dengan kesehatan, seorang Virgo di sini menggambarkan, seorang Virgo memang mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan Januari tahun 2021. Namun di sini seorang pasangan memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang dimana di sini semuanya akan berjalan baik, dan Virgo akan makin mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah, to open tagel ataupun 2 koin. Secara umum, tujuan kali itu diartikan kestabilan keuangan, zona nyaman, zona stabil. Dan di sini ingin mengambil satu langkah untuk meningkatkan keuangan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang pria bulan Januari tahun 2021, keuangannya berada di zona nyaman, zona stabil. Meskipun seorang Virgo mendapatkan kesehatan yang menurun dikarenakan bekerja, di sini seorang Virgo ingin mengambil satu langkah atau mengambil satu usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan serta meningkatkan kehidupan di bulan Januari tahun 2021 atas dorongan dukungan serta masukan dari orang-orang terdekat serta pasangan Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo di bulan Januari berada di dalam zona nyaman, zona stabil. Dan seorang Virgo ingin mengambil satu langkah, yang dimana langkah tersebut merupakan usaha yang diberikan oleh seseorang kerabat, sahabat, serta orang tua Virgo sendiri untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu lovers kita lakukan dengan keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan, usaha seorang virgo untuk meningkatkan keuangannya akan berjalan mulus berjalan baik yang dimana di sini didampingi oleh orang tua sahabat serta pasangan virgo sendiri dan untuk kartu tarik pekerjaan seorang virgo adalah five of one ataupun lima tongkat secara umum five of one itu diartikan jalan kerjasama dengan orang lain memiliki kerjasama dengan orang lain dan berpartner dengan orang lain meskipun di sini ada terjadi sedikit kecurangan namun tidak akan berdampak yang sangat negatif kepada karir keuangan serta kehidupan dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Virgo di bulan Januari tahun 2021 seorang Virgo memulai usaha yang dimana di sini usaha tersebut merupakan usaha berjalan berpartner serta memakai tim untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi namun di satu sisi di sini seorang Virgo mendapatkan kecurangan di dalam satu karir dan pekerjaan yang dimana di sini, seorang Virgo akan dapat menyelesaikannya, menghandal, serta tidak akan berdampak negatif kepada kehidupan serta finansialnya. Dan di sini juga bisa digambarkan seorang Virgo akan memulai suatu usaha yang merupakan usaha sampingan serta usahanya sendiri untuk mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu energi ini adalah page of Wands Secara umum, page of one itu diaktikan seorang anak. Jadi disini menggambarkan seorang Virgo meraihkan kesuksesan di bulan Januari 2021 Yang dimana sini atas doa dan dorongan dari seorang anak yang merupakan anak Virgo Ataupun anak saudara Virgo sendiri Dan di prediksi yang kedua di sini seorang Virgo meraih kesuksesan Yang dimana sini seorang Virgo memiliki tujuan untuk membahagiakan seorang anak yang merupakan anak Virgo sendiri Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu dan pekerjaan seorang Virgo disini menggambarkan Seorang Virgo akan berhasil menjalankan usahanya dengan bagus dan akan mampu memberikan kebahagiaan yang ditujukan dari awal yaitu seorang anak yang merupakan anak Virgo sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Five of Cups ataupun 5 piala. Secara umum Five of Cups itu diaktifkan berjuang melepas masa lalu dan memulai kehidupan yang baru memulai hubungan asmara yang baru melihat peluang yang baru dan menata kembali hubungan asmaranya dengan bagus dan untuk hubungan asmara seorang Virgo di bulan Januari tahun 2021, seorang Virgo mendapatkan peluang ataupun mendapatkan satu peluang untuk menata menit hubungan asmaranya lebih bagus lagi, lebih harmonis lagi, lebih bahagia lagi bersama seorang pasangan dengan melakukan ataupun dengan move on dari masa lalu ataupun melupakan masa lalunya. Di sini juga dikategorikan seorang Virgo mendapatkan satu peluang yang bagus untuk memperbaiki hubungannya lebih harmonis dan lebih bahagia di bulan Januari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umum kenaik of one seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan dorongan dan masukan dari sahabat Virgo untuk memperbaiki kehidupan serta melihat peluang yang baru untuk menjalankan hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu developers kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang di sini menggambarkan, hubungan asmaranya akan berjalan dengan bagus untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan, dengan move on ataupun melupakan masa lalu yang dimana di sini seorang sahabat kerabat akan mendukung seorang Virgo untuk mendapatkan keharmonisan hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Januari itu berada di angka 4, 42, 25, 55, dan 56.